Sosok yang cantik dan memikat mengenakan gaun putih berdiri di langit di atas caotik dimensi. Sementara itu, dia memegang pedang sepanjang tiga kaki di tangannya. Rambut hitam panjangnya jatuh ke pinggangnya yang sempit. Pada saat ini, ketika dia menatap tajam ke kejauhan, ada ekspresi dingin dan jarang terlihat di wajahnya yang sempurna dan tanpa cacat. Ini karena di tempat itu, tekanan mengerikan bergerak cepat ke arah mereka. Kaisar Imo akan tiba, Ling Qingzu mempererat cengkeraman di atas pedang panjangnya, sebelum dia melengkungkan bibir merahnya. Segera setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan menatap mata yang tak terhitung jumlahnya yang menakutkan dan putus asa di bawah. Kemudian, dia menoleh untuk melihat teratai es yang mempesona itu. Tepat, emosi lembut muncul dalam matanya yang dingin dan jernih. Di masa lalu, kamu selalu menjadi orang yang mengejar aku. Kali ini, izinkan aku untuk melindungi kamu. Petik 2 Setelah itu, dia meningkatkan cengkeraman di atas pedang panjangnya, menyebabkan pembuluh darahnya yang halus menonjol ke kulitnya yang seperti batu giok. Sementara itu, kilatan bertekad melintas di wajahnya yang menakjubkan. Banyak orang yang menatap sosok cantik yang berdiri di langit. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut panjangnya bergetar karena angin. Disposisi dingin dan anggunnya mirip dengan peri, dan membuat orang terpesona. Gemuruh, gemuruh iblis rendah dan dalam semakin tumbuh semakin dekat. Setelah itu, aura iblis, yang tampak seperti awan badai, turun dari atas langit. Akhirnya, di depan sepasang mata ketakutan yang tak terhitung jumlahnya, mereka menyebar melintasi langit caotik dimensi. Sementara itu, jauh di dalam aura iblis yang berputar, tampaknya ada sepasang mata jahat yang menatap dingin ke seluruh dunia. Akhirnya, sepasang mata itu berhenti pada sosok Ling Kingzu yang lembut dan cantik. Kekuatan yang familiar seperti itu. Suara dingin dan acuh tak acuh perlahan dipancarkan dari dalam awan iblis. Terlebih lagi, sepertinya suara itu adalah suara iblis dari dasar neraka. Itu benar-benar hampa emosi, sebaliknya, kekuatan yang mengerikan yang menyebabkan seluruh dunia gemetar ketakutan, terpancar darinya. Kaisar Imo, kelompok live dead master menatap awan iblis yang menutupi langit, dengan ekspresi pucat di wajah mereka. Sementara itu, mereka samar-samar bisa melihat tahta aura iblis. Selain itu, duduk di atas tahta itu, adalah sosok seperti dewa iblis. Namun, tidak ada yang bisa melihat wajahnya, tempat yang nostalgia. namun. Sepertinya rekan simbol leluhur itu tidak ada lagi. Betapa malangnya, tekanan menakutkan menyebar ke seluruh dunia saat suara itu perlahan terdengar. Segera dia menyeringai, "Tampaknya ada sedikit cemoohan di senyumnya. Orang itu, kami jelas memiliki tujuan yang sama, namun dia bersikeras mengambil apa yang disebut jalan lurus. Lupakan saja, pada akhirnya aku menang." Pria itu tertawa lembut, segera setelah itu. Dia mengalihkan perhatiannya dari Ling Qingzu dan melihat teratai es yang mempesona sebagai gantinya. Segera, matanya yang jahat, yang bersarang di dalam aura iblis, mengeras sebelum dia berkata, mencoba masuk ke tahap Ancestor. Sepertinya aku memang meremehkan makhluk hidup di dunia ini. Namun, aku khawatir tidak ada cara aku akan memberi kamu kesempatan seperti itu. Bang, setelah kata-katanya terdengar, Aura iblis di langit tiba-tiba melonjak. Segera, aura iblis kental dengan cepat berkumpul bersama, sebelum berubah menjadi sekelompok besar api hitam. Api meringkuk dan bangkit, bahkan, bahkan ruang kosong itu sendiri terus-menerus mengeluarkan suara retak, seolah sedang dipanggang. Sementara itu, kejahatan tak berujung tampaknya menjalar ke dalam api ini. Swash, api hitam bergoyang. Sebelum mereka samar-samar berubah menjadi wajah hantu ganas Setelah itu, api iblis mendesis ke depan sebelum mereka langsung menuju lotus es yang menyilaukan Desir, sosok halus Lingkingzu bergerak Sebelum dia langsung muncul di depan teratai es yang menyilaukan Sementara itu, wajahnya yang memesona dipenuhi dengan ekspresi dingin yang sedingin es Tiba-tiba, gelombang primal Chaos Light menyapu dari dalam tubuhnya setelah primal Chaos Light meletus, seluruh dunia tampaknya meraung serempak, karena kekuatan alam yang tak berujung mulai berkumpul secara manual. Zenit, bunuh iblis, Ling Qingzu menggunakan gioknya seperti tangan untuk memegang pedang setinggi tiga kaki, sebelum dia mengayunkannya ke bawah. Dia tidak menggunakan teknik mewah, namun, saat dia mengayunkan pedangnya, itu benar-benar meninggalkan selokan sedalam beberapa ratus ribu kaki di caotik dimensi di bawah. Pedang primal chaos bersinar bersiul, sebelum akhirnya menebas api iblis yang menakutkan, yang tampak seperti wajah hantu. Segera, yang terakhir mengeluarkan pekikan menyedihkan yang memekakan telinga, dan itu benar-benar dihentikan oleh cahaya pedang yang tampak biasa itu. Namun, saat api iblis berkobar, mereka terus-menerus mengikis primal Chaos Light. Kamu benar-benar dapat menggunakan kekuatan itu sampai sejauh ini. Memang, itu tampaknya menguntungkan orang-orang yang datang dari dunia ini. Sosok iblis-iblis yang bersarang jauh di dalam awan iblis menghela nafas secara emosional setelah menyaksikan adegan ini. Namun, ini sangat kurang. Setelah suaranya terdengar, api iblis yang berbentuk wajah hantu tiba-tiba mengeluarkan pekikan tajam. Segera, api iblis melonjak ke segala arah, memaksa pedang Primal Chaos menyala mundur terus-menerus. Sementara itu, Primal Chaos Light juga menjadi semakin redup. Ling Qingzu menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya. Sementara itu, keringat muncul di dahinya yang halus. Sementara ekspresi pucat melintas di wajahnya yang cantik. Meskipun dia menempuh jalan lain yang memungkinkannya untuk memiliki kekuatan yang unik dan tangguh. Hampir tidak ada yang bisa dia lakukan ketika melawan Kaisar Imo Yang turun secara pribadi ke dunia ini Saat ini Kekuatan absolut dan kuatnya adalah sesuatu yang tidak bisa dia lawan Mendesis Wajah iblis ganas iblis api tiba-tiba memekik Kemudian Ia melebarkan mulut besarnya sebelum menelan pedang primal Chaos. Segera Tubuh Ling Kingzu bergetar sebelum jejak darah merembes keluar dari sudut mulutnya Namun dia dengan kuat menahannya, berdiri di bawah. Kelompok Live Dead Master mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka ketika mereka melihat adegan ini. Sepertinya mereka memang tidak bisa menghentikannya. Kamu harus berguna untukku, biarkan aku menangkapmu dulu. Petik 2 Di dalam awan iblis, sosok iblis seperti dewa memberikan senyum tipis. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya. Segera. Tangan pucat humongous mengulurkan dari dalam awan iblis sebelum berusaha meraih Lingkingzu. Saat tangan pucat itu turun, rengekan muncul, seolah-olah dunia tidak mampu menanggung beban itu. Ruang di sekitar Lingkingzu sepenuhnya disegel pada saat ini, menyebabkannya macet. Namun, bahkan dalam situasi genting seperti ini, dia tidak panik. Sebaliknya, dia hanya menghirup udara dalam. Sementara tekad di matanya menjadi lebih padat. Ling Qingzu dengan lembut meletakkan kedua tangannya yang panjang. Setelah itu, dia membentuk teknik segel yang sangat kuno. Saat segel ini terbentuk, semua orang bisa mendengar suara mendengung meletus dari seluruh dunia. Swash-swash. Banyak sinar primal Chaos Light ditembakkan dari berbagai belahan dunia. Akhirnya, mereka menyelimuti sosok halus Ling Qingzu. Sementara itu, setelah sinar cahaya itu menyelimuti tubuhnya, beberapa garis kuno benar-benar muncul di kulitnya yang seperti kristal. Garis-garis ini seperti garis-garis dunia, ilahi namun alami. Cahaya primal chaos yang intens mulai muncul dari dalam tubuh Ling Kingzu. Sementara itu, ruang sekitarnya, yang awalnya memenjarakannya, mulai melonggarkan cengkeraman mereka. Akhirnya, tangan pucat besar itu yang berusaha meraihnya juga diblokir oleh Primal Chaos Light. Namun, perlawanan ini hanya solusi sementara. Segera, urat iblis hitam di tangan pucat itu mulai bergoyang seperti naga, sebelum mereka mulai memaksa kembali Primal Chaos Light. Dua kekuatan menakutkan bentrok di langit. Namun, semua orang bisa tahu bahwa Primal Chaos Light akan segera padam. Kelompok Live death Master mengepalkan tangan mereka dengan erat, dan mereka siap untuk bertindak kapan saja. Namun, mereka tahu bahwa begitu mereka bergerak, mereka harus menyalakan reinkarnasi mereka. Kalau tidak, tidak mungkin mereka bisa bersaing dengan Kaisar Yimou. Berdengung, di bawah tangan pucat besar itu, Primal Chaos Light menjadi semakin redup. Bahkan, itu didorong kembali terus-menerus hingga hanya berjarak seratus kaki dari Ling Kingzu. Ketika dia melihat ini, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Mengikuti yang, tanpa ragu-ragu, tubuhnya, yang ditutupi dengan garis kuno, mulai menjadi panas terik. Sementara itu, rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Swash. Pada saat ini, Primal Chaos Light, yang sebelumnya ditekan dengan pahit, mulai mendorong balik dengan kecepatan yang menakutkan. Bahkan, itu bahkan mendorong kembali tangan pucat itu sampai mulai bergetar. Sementara itu, Orang banyak melihat bahwa primal Chaos Light di sekitar tubuh Ling Qingzu menjadi semakin kuat. Setelah itu, tampaknya seluruh dunia mulai bergetar. Apakah dia berencana untuk ketika Master Kuno melihat adegan ini? Mereka semua terkejut. Jelas, mereka menyadari bahwa Ling Qingzu menggunakan metode pengorbanan diri. Mirip dengan menyalakan reinkarnasi seseorang untuk melawan Kaisar Imo. Apakah kita ditakdirkan untuk mengorbankan diri kita satu demi satu? Ketidakberdayaan melonjak dalam hati mereka ketika mereka saling melirik. Ling Qingzu perlahan menutup matanya. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa tubuhnya telah bergabung dengan seluruh dunia. Oleh karena itu, selama dia mengaktifkan langkah berikutnya, dia akan dapat melepaskan kekuatan terbesarnya dan menghentikan Kaisar Imo Membeli waktu berharga untuk Lindong. Lindong. Selamat tinggal. Gumaman rendah dan mendalam terdengar dalam hati Ling Qingzu. Setelah itu, segel tangannya berubah. Namun, tepat saat dia akan melepaskan kekuatan di dalam tubuhnya, cahaya yang cemerlang tiba-tiba meletus di dunia ini. Di bawah iluminasi cahaya yang cemerlang itu, Ling Qingzu tiba-tiba merasa bahwa kekuatan menakutkan lain telah memaksanya keluar dari kondisinya saat ini, di mana dia bergabung dengan dunia. Tepat setelah dia dipaksa keluar dari keadaan itu, aroma akrab menyambutnya. Setelah itu, lengan yang kuat melilit pinggang lembutnya sebelum dia menariknya ke pelukannya. Jangan lakukan itu. Aku tidak ingin mengalami rasa sakit itu untuk kedua kalinya. Oke. Okay. Dia menariknya ke pelukannya dan bergumam. Sementara itu, ada rasa sakit di suaranya yang tidak bisa disembunyikan. Pada saat ini, Aroma dan suara yang akrab itu menyebabkan danau tenang Ling Qingzu pun seperti jantung bergetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap wajah itu. Hanya dalam satu bulan, mata hitamnya yang gelap telah menjadi jauh lebih tua dan lebih dalam. Bahkan, tampaknya dia telah melalui ribuan reinkarnasi. Serahkan yang lainnya padaku. Di belakang Lindong, cahaya yang menyilaukan, yang menembus langit, masih mengalir ke segala arah. Lalu, dia menatap Ling Qingzu, sebelum dia tersenyum tipis dan berkata, "Ya, tubuh halus Ling Qingzu yang tegang segera rileks," sebelum dia dengan cepat mengangguk. Di bawah mereka, caotik dimensi meletus. Banyak orang menatap Lindong yang akhirnya muncul. Sebelum sukacita liar naik di wajah mereka, apakah menunggu mereka akhirnya terbayar? Apakah dia berhasil? The Ancient Masters menatap Lindong. Sebelum semua hati mereka bergetar, dengan kaget di mata mereka, mereka berbalik untuk saling memandang. Sebelum mereka menyadari bahwa sementara mereka semua syok ada juga kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan di wajah mereka. Ini karena mereka menyadari bahwa fluktuasi yang dikeluarkan oleh tubuh lindung persis sama dengan yang terjadi pada simbol leluhur. Jelas, dia telah maju ke tahap leluhur. Ada harapan untuk dunia ini berdiri di langit. Lindong merilis Lingkingzu. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat jauh ke dalam awan iblis. Akhirnya, senyum tipis muncul ketika dia berkata, Kaisar Imo yang hebat telah tiba. Atas nama setiap makhluk hidup di dunia ini, izinkan aku untuk meminta maaf atas penantian ini. Petik 2 Di langit, aura iblis bersiul sekarang sedang ditekan oleh cahaya yang menyilaukan, dan kemudian menjadi lebih tenang. Setelah itu, cahaya iblis turun, sebelum sosok hitam secara bertahap muncul di dalam cahaya iblis. Akhirnya, cahaya itu menghilang sebelum sesosok manusia muncul di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Sosok itu adalah manusia, dia mengenakan jubah hitam dan dia cukup tinggi dan tampan. Namun, mata lindung menyipit dengan lembut ketika dia melihat wajahnya. Ini karena dia mengenali wajah itu, bahkan. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa wajah itu tertanam jauh di dalam benaknya. Ini karena wajah itu sebenarnya milik Lin Langtian. Bersambung lanjut ke part berikutnya ya. Bab 1308. Pertarungan terakhir. Lin Langtian, Lin Kingzu, Api kecil dan sisanya. Yang tahu tentang Lin Langtian. Merasakan hati mereka bergetar ketika mereka melihat adegan ini. Sementara itu. Rasa tidak percaya dan syok yang kaya muncul di mata mereka. Lin Langtian sebenarnya adalah kaisar Imo Bagaimana ini mungkin? Dia bukan Lin Langtian. Mata hitam gelap lindung menatap sosok yang akrab itu. Namun, hampir tidak ada fluktuasi di matanya. Ini karena dia tahu bahwa orang yang berdiri di depannya hanya memiliki penampilan yang sama dengan Lin Langtian. Haha, ini hanya karena aku mendeteksi bahwa emosimu bereaksi keras terhadap pria ini. Kaisar Imo tersenyum. Kemudian, dia melihat tubuhnya sendiri sebelum tersenyum berkata, "Sepertinya menggunakan penampilan ini memiliki dampak yang sangat besar pada kalian semua. Penampilan kamu benar-benar memberi aku dorongan untuk membunuh kamu untuk kedua kalinya," kata Lindong dengan suara lemah. Meskipun Lin Lang Tian telah meninggal di tangannya saat itu, dia tidak keberatan membunuh dia untuk kedua kalinya, namun hanya saja... Perjalanan kultivasi aku dimulai dengan Lin Langtian. Sekarang aku telah mencapai puncak. Aku akan menyelesaikan semua dendam aku dengan kamu. Ini terlepas dari kenyataan bahwa, Lin Langtian, yang berdiri di depan aku bukanlah orang yang sebenarnya. Lin Langtian tertawa saat dia perlahan menilai lindong Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, Aku tidak pernah menyangka orang lain benar-benar bisa mencapai tahap Ancestor. Sepertinya aku salah hitung. Simbol leluhur juga telah meninggalkan langkah tersembunyi. Dunia ini bukan milikmu. Kamu harus kembali ke tempat asal kamu. Lindong menurunkan matanya sebelum dia berkata dengan acuh tak acuh. Aku bisa merasakan kebencianmu terhadapku. Sepertinya kamu harus membayar cukup mahal untuk mencapai tahap ancestor. Apakah kamu bersedia membiarkan aku pergi begitu saja? Lin Langtian tertawa dan berkata, "Aku memang agak enggan." Lindong mengangkat kepalanya dan menghirup udara dalam-dalam. Kemudian, dia melihat ke langit dan sepertinya ada garis besar seorang wanita muda cantik yang berkedip di tempat itu. Setelah itu, secara bertahap menghilang. Agar aku bisa mencapai tahap ini, aku harus kehilangan dia. Karena itu, jika aku tidak membunuhmu bajingan, itu akan benar-benar mengecewakan. Kegigihan sedingin es perlahan naik di mata Lindong. Segera setelah itu, semua orang merasa bahwa seluruh dunia mulai berdengung dan bergetar. Setelah itu, sinar cahaya yang tak terhitung menyilaukan melonjak dari segala arah, sebelum mereka berkumpul di belakang Lindong. Kalau begitu, kamu harus tetap di sini. Lindong mengepalkan tangannya sebelum delapan sinar cahaya bergegas setelah itu, mereka mengelilingi dia. Mereka sebenarnya adalah delapan simbol leluhur yang agung. Swash-swash. Segera setelah itu, banyak sinar cahaya menyerbu. Mereka adalah sembilan objek ilahi besar, yang termasuk batu leluhur, grid desolate tablet del. Kamu akhirnya berhasil, sebuah cahaya muncul di batu leluhur, sebelum Yan memandang Lindong. Ketika dia menyadari bahwa tekanan yang memancar dari yang terakhir mirip dengan simbol leluhur, ekspresi senang dan puas muncul di matanya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda lemah ini dari kota Qingyang sekarang akan berdiri di puncak dunia ini? Bahkan, sejak awal waktu, hanya leluhur simbol bisa memegang lilin padanya. Aku akan mengubah kalian semua untuk sementara waktu. Lin Dong tersenyum ke arah Yan. Namun, senyumnya agak tragis. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya sebelum sembilan objek ilahi besar mulai terhubung satu sama lain. Kemudian, mereka tampaknya berubah menjadi tombak tujuh warna kuno. Sementara itu, kekuatan menakutkan mengalir di seluruh tubuh tombak ini. Saat ini, Lindung telah maju ke level tertinggi di dunia ini. Bahkan, kekuatannya tidak lebih rendah dari simbol leluhur. Oleh karena itu, meskipun sembilan objek ilahi yang besar semuanya sangat kuat, mereka tetap bergabung dan membungkuk sesuai dengan kehendaknya. Lindung memegang tombak tujuh warna, sedangkan delapan simbol ancestral menari di sekelilingnya. Tekanan, yang bisa menjulang di seluruh dunia, memancar darinya. Segera, ini menyebabkan banyak ahli dicautik dimensi gemetar dalam kegembiraan. Ini adalah harapan yang tulus. Hanya dengan kekuatan absolut seperti itu, akhirnya seseorang bisa menghentikan Yimo Emperor yang seperti dewa. Bunuh aku. Ini adalah sesuatu yang bahkan Leluhur Simbol gagal lakukan. Oleh karena itu, apa yang dapat kamu lakukan bahkan jika kamu telah mencapai tingkat kultivasinya? Lin Langtian tersenyum samar ketika dia melihat tujuh cahaya berwarna melonjak ke segala arah di belakang Lindong. Bang, Lindong tidak menjawab. Dia mengarahkan tangannya ke Lin Langtian, sebelum dia tiba-tiba mengepalkannya. Tepat, 100.000 kaki ruang kosong yang tampaknya runtuh. Di hadapan kekuatan yang menakutkan, yang bahkan bisa menghancurkan ahli tahap reinkarnasi yang telah melewati tiga kesengsaraan reinkarnasi, menyembur ke depan. Lin Langtian menempatkan tangannya bersama, sebelum tinta hitam seperti api menyapu keluar dari tubuhnya dan dengan paksa memblokir ruang yang menghancurkan kekuatan yang menekan. Haha, kalau begitu, biarkan kaisar ini merasakan betapa kuatnya leluhur baru itu. Lin Langtian tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, aura iblis mengerikan melonjak di belakangnya sebelum itu benar-benar berubah menjadi beberapa toren iblis kental setinggi beberapa juta kaki. Toren ini melesat melintasi langit dengan cara yang megah dan perkasa. Sebelum mereka berkelok-kelok seperti naga iblis besar dan menyerbu ke depan. Bang-bang, banyak individu yang terkejut ketika mereka melihat bahwa dimanapun aura iblis ini menyapu. Ruang akan runtuh seketika sebelum banyak retakan hitam dengan cepat menyebar di langit. Aura iblis-iblis akhirnya tiba, lindung dengan lembut menginjak kakinya, sebelum cahaya menyilaukan menyapu dari segala arah. Cahaya yang mempesona ini mengandung jumlah hewan power dan energi mental yang tak terbatas. Bahkan, itu mengandung kekuatan seluruh dunia. Sementara itu, tujuh cahaya berwarna berubah menjadi cakram cahaya besar, yang berukuran jutaan kaki. Cakram itu perlahan diputar, memungkinkan aura iblis Torrens berputar sebelum mereka akhirnya menghantam permukaannya dengan kejam. Bum dunia gemetar saat ini, bahkan kata menakutkan. Tidak bisa memberikan keadilan pada perkelahian seperti ini. Setelah semua, hanya fluktuasi menakutkan yang dilepaskan oleh serangan mereka saja akan menyebabkan wajah ahli tahap reinkarnasi menjadi pucat. Selain itu. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka akan binasa begitu mereka melakukan kontak dengan serangan mereka. Dengan ekspresi serius di wajah mereka, kelompok Live Death Master menatap mereka berdua yang bertarung di langit. Kekuatan Kaisar Imo harus setara dengan seorang ahli di tahap Ancestor. Oleh karena itu, baik Lindong dan Kaisar Imo berada pada tingkat yang sama dan pertarungan di antara mereka pasti akan menjadi bumi yang bergetar. Namun, di masa lalu, Guru dan Kaisar Imo bertarung dengan sengit juga. Namun, sulit bagi salah satu pihak untuk muncul sebagai pemenang karena hanya ada sedikit celah di antara mereka. Live Dead Master ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Perang dunia sebelumnya berlangsung selama beberapa tahun. Akhirnya, Guru tidak punya pilihan selain menyalakan reinkarnasinya untuk menyegel Kaisar Imo dan celah antara pesawat. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Master dan yang lainnya mengerutkan kening. Karena ini yang terjadi di masa lalu, mungkinkah Lindong juga harus menyalakan reinkarnasinya untuk menyegel Kaisar Imo Dalam hal itu, bukankah situasinya akan memasuki siklus? Itu belum tentu begitu. Mungkin Lindong membunuh Kaisar Imo Life Dead Master menatap sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh, Maksudmu, objek ilahi peringkat atas. Kelompok Master Api terkejut. Kemudian, mereka mengerutkan kening dan berkata, objek ilahi peringkat atas, apa sebenarnya itu? Bahkan mereka tidak tahu banyak tentang apa yang disebut objek ilahi peringkat atas. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa bahkan guru mereka gagal mendapatkan kendali atas objek ilahi peringkat atas itu. Kalau tidak, Perang Dunia Pertama akan berakhir dengan kemenangan penuh mereka. Mereka berbalik untuk saling memandang dengan ekspresi bingung di mata mereka Objek ilahi peringkat atas itu terlalu misterius Objek ilahi peringkat atas Harus menjadi sumber kekuatan Zenit Sebuah suara lembut tiba-tiba muncul Live death Master menoleh sebelum dia melihat Ling Qingzu berjalan ke sisinya Sumber kekuatan Zenit Kelompok Live death Master terkejut Mereka tahu tentang kekuatan Zenit Selain itu Lambang simbol telah memungkinkan mereka untuk merasakannya saat itu. Namun, hanya Ice Master yang berhasil melakukannya. Ya, Ling Qingzu dengan lembut mengangguk. Sementara itu, cahaya redup mengalir di dalam matanya yang cantik. Seolah-olah dia menghadap ke seluruh dunia. Dia berkata, aku hanya bisa merasakannya. Namun, tidak mungkin bagi aku untuk mengendalikannya. Aku khawatir hanya ahli yang telah mencapai tahap leluhur yang dapat melakukannya. Petik 2. Bisakah Lindong melakukannya? The Life Deat Master cepat bertanya. Dia telah belajar seni sensing zenit dan merasakan zenit. Aku pikir dia seharusnya sudah menyimpulkan sesuatu sekarang. Namun, aku tidak tahu apakah dia bisa mengendalikannya. Bagaimanapun, bahkan leluhur simbol gagal melakukannya. Sebuah emosi yang tidak jelas melintas di mata cantik Ling Qingzu saat dia berkata. Kelompok Live death Master mengangguk. Saat ini, mereka tidak dapat memberikan segala bentuk bantuan kepada Lindong. Oleh karena itu, yang bisa mereka lakukan adalah berharap bahwa Lindong mampu mengendalikan objek ilahi peringkat atas. Bumbung, di atas langit, ada dua sosok bercahaya yang keduanya memberikan tekanan yang menakutkan. Sementara itu, Keduanya memanipulasi kekuatan menakutkan mereka sebelum mereka bentrok dengan kejam. Selanjutnya, setiap kali mereka bentrok, ruang di sekitarnya akan runtuh dengan cepat. Angin kencang menyapu seluruh dunia, sementara langit dan tanah bergetar. Rasanya seperti kiamat telah tiba. Setelah Lindung maju ke tahap Ancestor, dia bisa memanfaatkan kekuatan di dunia ini sesukanya. Sementara itu, Kaisar Yimo memiliki aura iblis dalam jumlah yang tak berujung. Karena itu, meskipun mereka berdua bertarung secara manual, tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dentang, tujuh tombak berwarna disertai dengan cahaya yang menyilaukan saat ditembakkan ke depan. Akhirnya, itu bertabrakan dengan tombak iblis dengan cepat. Segera, mata kedua belah pihak berubah dingin dan sedingin es. Sebelum cahaya menyilaukan dan aura iblis melonjak liar di belakang punggung mereka. Mengaung, cahaya menyilaukan dia glomerasi secara manual di belakang Lindong Sebelum berubah menjadi naga berwarna 7 juta kaki. Naga itu berkelok-kelok sebelum mengeluarkan raungan panjang. Yang bergema di setiap sudut dunia. Melolong, sementara itu. Sosok iblis mengerikan juga muncul di belakang Kaisar Imo. Selain itu... Sosok iblis ini tidak kurang dalam ukuran dibandingkan dengan tujuh naga raksasa berwarna. Itu memiliki banyak lengan iblis dan ada mata jahat yang besar di setiap telapak tangan iblis. Sementara itu, ada kilatan dingin dan kejam berkedip pada masing-masing dari mereka. Ledakan, tujuh naga raksasa berwarna dan sosok iblis menyerbu ke depan dengan keras. Setelah itu, keduanya bentrok di langit, sebelum riak yang tak terlukiskan menyapu. Seketika, gelombang besar ratus ribu kaki terbentuk di Laut Iblis Caltik di bawah, sebelum mereka menyebar dengan gemuruh. Riak energi menyapu dari tempat di mana mereka berdua bentrok. Sosok mereka berguncang di depan mereka berdua dengan cepat mundur ribuan kaki. Selain itu, setiap kali kaki mereka mendarat, ruang di sekitarnya akan hancur. Pertarungan di antara mereka berdua begitu mengerikan sehingga bisa mengguncang dunia. Namun. Pemenang akhir tidak dapat ditentukan. Seperti yang aku katakan, yang terbaik yang bisa dilakukan oleh ahli panggung leluhur utama adalah untuk mencocokkan denganku. Di masa lalu, tidak ada yang leluhur simbol bisa lakukan untuk kaisar ini. Karena itu, bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan tentangmu. Kaisar Imo dengan lembut menyentak tombak iblis di tangannya sebelum ruang di sekitarnya hancur. Kemudian, dia berbicara dengan senyum tipis. Segera setelah itu, pasukan Yimo aku akan terus memasuki dunia ini melalui celah di antara pesawat. Pada saat itu, bagaimana kamu akan mempertahankan duniamu? Petik 2. Ketika mereka mendengar ini, ekspresi para ahli yang tak terhitung jumlahnya di bawah segera berubah. Kemudian, mereka berbalik untuk melihat celah di antara pesawat-pesawat yang terletak jauh di kejauhan. Di tempat itu, mereka melihat bahwa memang ada aliran aura iblis yang tak berujung mengalir melalui. Selain itu, tampaknya ada banyak sosok iblis yang hadir di dalamnya. Kelompok Life Dead Master memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Ini karena mereka tahu bahwa begitu suku Imo tiba, perang dunia berikutnya akan pecah. Pada saat itu, mereka pasti harus membayar harga yang sangat mengerikan. Lin Dong juga mengangkat kepalanya dan melihat celah di antara pesawat. Segera setelah itu, dia melihat Kaisar Imo yang mengenakan penampilan Lin Langtian. Sebelum dia berbicara dengan lembut dan lambat, meskipun leluhur simbol gagal, itu tidak berarti bahwa aku akan melakukannya. Ini karena ini adalah dunia kita. Kilatan aneh melintas di mata Kaisar Imo Kenapa kamu tidak memberitahuku mengapa kamu datang ke pesawat kami? Itu tidak bisa hanya karena kamu ingin menyerang dan membantai kami. Apakah aku benar? Tanya Lindong. Kaisar Imo perlahan meningkatkan cengkeraman di atas tombak iblisnya. Sementara itu, kilatan dingin mengalir di mata iblisnya. Namun, dia tidak menunjukkan niat membalas pertanyaan Lindong. Alih-alih, aura iblis yang menakutkan keluar dari dalam tubuhnya. Sepertinya kamu tidak mau memberitahuku alasannya. Namun, Bahkan jika kamu tidak memberitahu aku Aku tahu alasannya Lindong tersenyum dan berkata Kamu datang ke sini untuk objek tertentu Benarkan Hal yang kamu kejar seharusnya menjadi objek ilahi peringkat teratas di pesawat ini Apakah aku benar? Kaisar Imo menatap Lindong Akhirnya Dia tertawa mengejek sebelum dia berkata Sepertinya kamu cukup berpengetahuan Dalam hal itu Apakah kamu tahu dari mana lambang nenek moyang legendaris? Pria yang sangat kalian hormati, berasal. Lindong menyipitkan matanya. Lambang simbol legendaris tidak datang dari duniamu. Sebaliknya, dia datang dari tempat yang sama seperti aku. Selain itu, alasan mengapa dia datang ke sini persis sama dengan aku. Petik 2. Kaisar Rimo terkekeh sebelum berkata. Bukankah ini ironis? Penyelamat dunia kamu sebenarnya memiliki sesuatu yang lain dalam pikiran. Hanya saja dia memilih jalan yang berbeda dari aku. Petik 2. Ekspresi Master Kuno menjadi pucat. Sementara tubuh mereka mulai bergetar hebat. Jelas. Mereka sangat terkejut dengan berita ini. Aku menyadari ini setelah aku maju ke tahap Ancestor. Satu-satunya orang di dunia yang masih bisa tetap tenang adalah Lindong. Dia menatap Kaisar Imo dan berkata dengan suara samar. Jangan membandingkan dirimu dengan lambang simbol. Meskipun dia mungkin bukan dari dunia kita, terlepas dari motif apa yang dia miliki. Paling tidak, kita tahu bahwa dia pernah menyelamatkan banyak nyawa di dunia ini. Hanya fakta ini saja sudah cukup. Keributan di caotik dimensi berangsur-angsur mereda ketika banyak orang mengangguk setuju. Tidak masalah apa tujuan simbol leluhur itu. Jika bukan karena dia, dunia ini pasti sudah hancur. Tas, Kaisar Imo terkekeh, namun, jelas bahwa dia tidak ingin melanjutkan pembicaraan ini. Oleh karena itu, dia menatap lindung dan berkata, Saat ini, kamu adalah harapan dunia ini. Karena itu, setelah aku membunuhmu, seluruh dunia akan tenggelam dalam keputusasaan. Benarkan. Petik 2 Kami berdua berada di level yang sama dan memang bukan hal yang jahat untuk membunuhmu. Namun, Selama bertahun-tahun di mana aku disegel, aku juga telah mempertimbangkan skenario terburuk ini. Petik 2. Saat itu, aku tidak mau membayar harga untuk berurusan dengan lambang simbol. Pada akhirnya, dia membalikkan mejaku. Namun, aku tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Petik 2. Selama aku bisa menekanmu selama ribuan tahun, kemenangan akan menjadi milikku. Setelah itu, Ekspresi aneh melintas di wajah Kaisar Imo. Segera setelah itu, tubuhnya mulai membengkak gila. Dalam waktu singkat, dia telah berubah menjadi sosok iblis lengan sepuluh ribu yang menjulang di seluruh dunia. Sementara itu, setiap lengan iblis yang menakutkan itu ditutupi dengan banyak mata jahat. Saat mata ini perlahan terbuka, sinar cahaya yang merusak segera dipancarkan. Bang! Bang! Bang! Seketika bentuk sebenarnya dari tubuh Dewa Iblis muncul, banyak lengan Iblis di tubuhnya meledak, sebelum darah Iblis menyembur ke segala arah. Swash-swash, begitu lengan Iblis meledak, mata Iblis jahat di dalam lengan ini segera melesat ke depan. Setelah itu, mereka melayang di atas Kaisar Rimo, Ketika banyak mata jahat ini berkedip bersama, itu adalah pemandangan yang menakutkan yang menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Tablet iblis tanpa permulaan, suara rendah dan dalam, yang dipenuhi dengan kedinginan yang gelap, bergema di langit. Selanjutnya, banyak mata iblis mulai menyatu sebelum mereka berubah menjadi tablet iblis hitam setinggi 10 juta kaki. Sementara itu, mata iblis yang tak terhitung jumlahnya diukir ke tablet iblis ini. Ketika mereka berkedip, semua orang merasa seolah-olah energi di dunia ini sedang tercemar. Bas -bas. Saat tablet iblis ini terbentuk, derit tajam menusuk terdengar dari balik celah di antara pesawat. Selanjutnya, sosok iblis keluar dari celah ke segala arah. Itu adalah tentara suku Imo. Selain itu, skala pasukan ini beberapa kali lebih besar dari penjara iblis. Mereka benar-benar keluar kekuatan saat ini. Ketika kelompok Live Dead Master melihat adegan ini, wajah mereka langsung pucat. Ini karena skala invasi ini bahkan melebihi perang dunia besar pada zaman kuno. Jelas, kali ini, suku Imo telah memobilisasi seluruh suku mereka. Sepertinya mereka dalam kesulitan saat ini. Para master kuno mengepalkan tangan mereka, terlepas dari apakah mereka memilih untuk mengakuinya. Kekuatan suku Imo melebihi kekuatan dunia ini. Oleh karena itu, jika suku Yimo memilih untuk memobilisasi seluruh suku mereka dan menyerang mereka, mereka jelas akan dirugikan. Penghargaan untuk tablet, suara kaisar Yimo yang gelap, dingin, dan kejam terdengar lagi. Bang-bang-bang, namun, tepat setelah suaranya terdengar, Yimo yang tak terhitung jumlahnya, yang telah masuk ke dunia ini, tiba-tiba meraung ke langit. Setelah itu, mereka meledak terus-menerus. Sebelum darah hitam kental mereka mengalir terus-menerus menuju tablet iblis yang dikemas dengan mata iblis, berdengung. Dalam waktu kurang dari 10 napas, yimo yang tak terhitung jumlahnya sudah meledak. Sementara itu, tablet iblis benar-benar basah kuyup dengan darah dan daging hitam. Saat darah dan daging bergoyang bersama dengan mata iblis, itu menciptakan pemandangan yang sangat menakutkan. Selain itu, Fluktuasi yang gelap dan dingin, yang menyebabkan dunia bahkan bergetar, perlahan-lahan dipancarkan dari dalam tablet iblis. Fluktuasi ini bahkan menyebabkan Life Death Master, Ling Qingzu dan yang lainnya merasa takut, sementara kegelisahan yang kuat melonjak dalam hati mereka. Ekspresi lindung juga berubah karena tablet iblis yang menakutkan itu. Segera, sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum delapan simbol leluhur yang hebat keluar. Api mengerikan, es dingin, petir dan puluhan ribu lubang hitam segera muncul di atas kaisar imo. Bahkan, kekuatan dari delapan simbol leluhur besar didorong ke batas mereka. Bumbung. namun, melawan serangan pengepungan dari delapan simbol ancestral besar, banyak mata iblis pada tablet iblis melepaskan sinar cahaya aura iblis-iblis, yang berhasil memaksa simbol ancestral untuk mundur. Sementara itu, Aura iblis bertahan di sekitar mereka dan simbol leluhur bahkan redup sedikit. Kaisar ini akan menghancurkan tubuh sejatinya dan mengorbankan setengah dari sukunya dengan imbalan menindasmu hari ini. Saat ini, tubuh asli Kaisar Imo hanya tersisa dengan dua tangan. Sementara itu, dia menatap lindung dengan mata iblis. Ini karena bahkan untuk orang seperti dia, dia harus memulihkan diri selama beberapa milenium setelah membayar harga seperti ini. Namun, dia tahu bahwa dia akan mencapai tujuannya selama dia bisa menyingkirkan lindung. Lagi pula, selama dia bisa mendapatkan item itu, dia akan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Tablet iblis dari permulaan. 10.000 segel iblis. Raungan rendah dan dalam bergemuruh dan bergema di langit. Setelah itu, tablet iblis setinggi 10 juta kaki menghilang sebelum muncul di atas lindung dalam sekejap. Selanjutnya. Banyak sinar iblis menyapu dan memenjarakan seluruh dunia. Kemudian, segel iblis merah tampak menakutkan muncul di bawah tablet iblis. Sebelum kemudian ditekan ke bawah ke arah lindung dengan cara gemuruh. Turun di chaotic dimensi, setiap wilayah laut dalam radius 100 ribu mil dengan paksa terbelah. Dunia retak saat ratapan menusuk terdengar. Seolah-olah dunia tidak bisa menangani beban ini dengan ekspresi serius di wajahnya. Lindung menembak maju bersama dengan tujuh tombak berwarna di tangannya. Delapan simbol ancestral besar segera mengikuti di belakang, sama seperti naga besar. Mereka menabrak tablet iblis yang jatuh, bang-bang. Namun, ketika tujuh tombak berwarna membuat kontak dengan tablet iblis, itu mengeluarkan tangisan tajam sebelum langsung redup. Selanjutnya, itu pecah dan berubah kembali menjadi sembilan objek ilahi yang agung. Sementara itu, Delapan simbol leluhur besar juga menderita kerusakan besar. Bahkan, retakan sebenarnya telah muncul pada simbol-simbol kuno ini. Lindong, hati-hati, Kaisar Imo ingin menindasmu. Petik dua, ekspresi yang pucat di wajahnya saat dia muncul dalam sekejap dan berteriak keras. Jelas, setelah Kaisar Imo menderita kerugian besar di masa lalu, ia berencana untuk mengambil inisiatif kali ini. Selain itu, Kekuatan yang datang dari mengorbankan tubuh aslinya dan separuh sukunya terlalu menakutkan Ketika mereka melihat adegan ini Banyak ahli dicautik dimensi bergetar hebat Sementara horor yang kaya melonjak di mata mereka Lagi pula Jika Lindong gagal Apakah ada orang lain di dunia ini yang bisa menghentikan Kaisar Imo Para master kuno juga mengepalkan tangan mereka dengan erat Saat ini Kaisar Imo terlihat lebih menakutkan dan lebih gila daripada sebelumnya. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya bersiul dari semua arah sebelum mereka menyegel lingkungan Lindong. Mengikuti yang segel iblis merah yang tampak menakutkan itu juga mendesis. Selain itu, bahkan Lindung merasa sangat terancam oleh energi yang mengalir di segel ini. Bahkan, meskipun dia telah maju ke tahap leluhur, Kemungkinan besar dia tidak bisa melawan kekuatan seperti itu lagi. Pula, Kaisar Imo telah secara langsung membayar mahal untuk membunuhnya. Namun, dengan melakukan hal itu, Kaisar Imo juga menderita luka parah yang tidak dapat dengan mudah dia pulih. Meski begitu, masih belum ada orang lain di dunia ini yang mampu menghentikannya. Namun, bisakah seseorang menggunakan cara normal untuk memblokir serangan habis-habisan dari Kaisar Imo? Tidak mungkin bagi Lindong untuk memblokir serangan ini kecuali dia menyalakan reinkarnasinya. Kelompok Master Kehidupan Kematian memandang situasi di langit sebelum hati mereka tenggelam. Berdiri di langit, Lindong menatap tablet iblis yang berusaha menekannya, sebelum dia benar-benar menutup matanya. Ini karena dia tahu bahwa jika dia ingin menghentikan ancaman dari suku Yimo, dia harus membunuh Kaisar Yimo dan tidak hanya menyegel yang terakhir. Namun... Meskipun ia telah maju ke tahap Ancestor, masih merupakan tugas yang sangat menantang untuk membunuh Kaisar Yimu. Itu kecuali, dia mengendalikan objek ilahi peringkat atas. Meskipun Lindung tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang objek ilahi peringkat atas, ia telah maju ke tahap Ancestor. Oleh karena itu, mungkin baginya untuk samar-samar mendeteksi sesuatu. Selain itu, itu adalah sensasi yang akrab. Itu adalah Zenith. Apa yang dimaksud dengan Zenit? Pada saat ini, kesadaran lindung tampaknya telah bergabung dengan dunia karena dia bisa tiba di mana saja di dunia ini hanya dengan satu pikiran. Gunung, sungai, dan dataran yang tak terhitung melintas di benaknya. Akhirnya, mereka semua kembali ke kehampaan. Apa itu Zenit? Kalian semua, lindungi aku. Aku akan membantunya. Petik dua. Ling Kingzu tampaknya telah menyadari sesuatu juga. Ketika dia tiba-tiba memimpin kelompok live death master. Setelah itu, dia menutup matanya yang cantik segera sebelum kesadarannya bergabung dengan dunia. Pikiran lindung dalam pemikiran yang mendalam. Ketika dia sedang menyelidiki, tiba-tiba, dia merasa bahwa kesadaran yang lembut telah muncul. Setelah itu, kesadaran itu melayang ke arahnya. Sementara itu, ada emosi yang kaya di dalam. Kesadaran ini berasal dari pikiran Ling Qingzu. Aku akan membawamu ke Zenit. Suara Ling Qingzu terdengar dari dalam kesadaran itu. Sementara itu, ada sedikit rasa malu di suaranya. Selanjutnya, Lindung menyadari bahwa kesadaran yang lembut sebenarnya telah menyatu dengannya. Saat kedua kesadaran mereka bergabung, keduanya gemetar hebat. Ini adalah penggabungan spiritual di mana mereka berdua memiliki satu sama lain dalam pikiran masing-masing. Setelah kesadaran mereka bergabung, keduanya menjadi linglung sejenak. Setelah itu, kesadaran mereka melayang menuju kehampaan. Sementara itu, seluruh dunia tercermin dalam kesadaran mereka. Kesadaran mereka mengabaikan seluruh dunia. Selanjutnya, Primal Chaos Light muncul di dalam kekosongan. Itu adalah lokasi Zenith yang dia rasakan sebelumnya. Kedua kesadaran mereka memasuki primal chaos. Kali ini, rasa sakit menyengat dan kekuatan menjijikkan yang kuat yang muncul sebelumnya, telah sepenuhnya menghilang. Sebaliknya, kesadaran Lindung mulai berkumpul bersama, sebelum tubuhnya muncul dalam primal chaos. Setelah itu, Ling Qingzu juga muncul di sampingnya. Namun, ada flus di wajahnya yang cantik dan pucat. Tempat ini adalah yang disebut Zenith. Bisakah kamu mendeteksinya? Ling Qingzu berkata dengan lembut. Lin menutup matanya di depan benaknya yang tampaknya bergabung dengan primal chaos. Di tempat itu, dia bisa merasakan kesadaran makhluk hidup. Namun, itu memiliki pikiran yang sangat sederhana. Dan itu hampir seperti pikiran seorang bayi. Itu adalah dimensi fetus. Sebuah pemikiran melintas di benak Lindong. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti. Yang disebut Zenit adalah roh dari dimensi ini dan itu adalah eksistensi tertinggi di dunia ini Namun, keberadaan itu tidak mampu berpikir Namun demikian, itu adalah makhluk hidup terkuat di dunia ini Apa yang disebut kekuatan Zenit berasal darinya Selain itu, Kaisar Yimo dan lambang simbol datang karena itu Ini karena selama seseorang mendapatkannya Seseorang akan menjadi master dimensi dan memiliki kekuatan seluruh dimensi namun, karena mereka tidak dilahirkan dalam kata ini, akan selalu ada celah antara mereka dan janin dimensi. Di masa lalu, leluhur simbol mendeteksi itu. Namun, ketika dia melakukan kontak dengannya, dia gagal mengendalikannya. Memang layak dinobatkan sebagai objek ilahi peringkat teratas di dunia ini. Kesadaran lindung perlahan mendekati dimensi fetus. Sementara itu, yang terakhir tampaknya telah mendeteksi kehadirannya juga. Tepat, Primal Chaos Light melonjak sebelum menghilang. Ketika Lindung melihat bahwa sia-sia untuk mengejar, langkah kakinya berhenti kemudian. Dia mengangkat kepalanya sebelum dia melihat Primal Chaos. Selanjutnya, dia perlahan-lahan merentangkan kedua tangannya, sebelum suaranya yang dalam dan kuat terdengar di Primal Chaos. Ikuti aku, aku lahir dan dibesarkan di sini. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan melindungi pesawat ini. Petik 2, lindungi, melindungi, suara rendah dan dalam bergema melalui primal chaos. Sebelum bergema terus-menerus, Lindung memandang bagian terdalam dari primal chaos. Namun, dia tidak mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Meskipun demikian, tekad jauh di dalam matanya tetap tidak beres. Tekadnya bisa menggerakkan siapapun. Matanya menatap bagian terdalam dari primal chaos. Namun, tidak ada yang terjadi di tempat itu. Beberapa saat kemudian, tepat setelah Ling Qingzu menghela nafas dengan lembut, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menyapu ke depan sebelum seluruh primal chaos mulai bergetar hebat. Primal chaos light mulai menggumpal di depan Lindong, sebelum berubah menjadi janin spiritual seukuran telapak tangan. Janin spiritual itu dengan lembut mendekati Lindong, sebelum akhirnya mendarat di telapak tangannya. Instan Lindong menyentuh dimension fetus, Sensasi misterius muncul dari dalam hatinya. Bahkan, rasanya, seolah-olah dia telah menjadi penguasa dimensi ini. Ini berarti bahwa ia memiliki kendali mutlak atas dimensi ini. Tuan dimensi ini, di langit di atas caltik dimensi, saat dia sedang menatap oleh mata yang terguncang dan tak terhitung jumlahnya. Tablet iblis itu akhirnya menghantam tubuh lindung dengan kejam. Setelah itu, ekspresi brutal melintas di wajah Kaisar Imo. Pesawat ini akhirnya miliknya, berdengung. Namun, begitu ekspresi brutal muncul di wajahnya, dia melihat bahwa tirai primal Chaos Light yang besar 100.000 kaki tiba-tiba tersapu keluar dari bawah tablet iblis. Segera, tablet yang hendak menekan Lindong membeku pada saat ini. Dunia ini pada akhirnya menjadi milik kami dan kamu tidak memenuhi syarat untuk bertindak sesukamu, Kaisarimu. Suara yang agak serak perlahan terdengar dari bawah tablet iblis. Di tempat itu, sesosok-sosok perlahan mengangkat kepalanya sebelum dia melihat tablet iblis yang berada di dekatnya. Setelah itu, dia perlahan mengulurkan tangannya sebelum dia melakukan kontak dengannya. Karena itu, hancurkan sebuah kilatan tajam tiba-tiba muncul di mata Lindong. Setelah itu, suara teredam yang menyerupai detak jantung. Bergema di setiap sudut dunia ini. Bahkan, sepertinya suara detak jantung ini diciptakan dengan mengumpulkan detak jantung setiap makhluk hidup di dunia ini. Bang-bang-bang, di tablet iblis, mata iblis yang tak terhitung jumlahnya meledak satu demi satu. Sementara itu, derit menyedihkan juga dipancarkan terus-menerus dari tablet iblis. Banyak orang yang menatap kaget pada perkembangan mendadak yang tak terduga ini. Bang- telah muncul di tablet sebelum akhirnya pecah. Setelah itu, tubuh Kaisar Imo juga bergetar hebat. Ketika dia melihat pemandangan ini, jejak ketakutan tiba-tiba muncul di matanya. Kekuatan dimensi, kamu telah berhasil mengendalikan dimensi fetus. Petik dua raungan Kaisar Imo bergema di seluruh dunia ini. Selain itu, semua orang bisa tahu bahwa ada sedikit kejutan dalam suaranya. Penonton yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka untuk melihat langit, hanya untuk melihat sosok kurus perlahan keluar dari dalam primal keos light. Terlebih lagi, dengan setiap langkah kaki, dunia seakan meraung serempak. Tekanan otoritatif, yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata terpancar dari tubuhnya. Berkat kekuatan ilahi ini, individu-individu yang tak terhitung jumlahnya, yang berada di permukaan laut di bawah, Benar-benar jatuh berlutut. Sementara itu, ada ekspresi bersemangat dan hikmat di mata mereka ketika mereka menatap sosok itu. Bahkan, mereka seolah-olah adalah subyek yang telah melihat kaisar mereka. Kekuatannya menjulang di seluruh dunia. Leluhur marsial, tidak ada yang tahu siapa yang mengucapkan kata-kata ini. Namun, suaranya mulai menyebar dengan cepat. Pada saat berikutnya, banyak suara bergema di seluruh dunia. Leluhur marsial, lindungi dunia, berdiri di langit. Ketika sosok itu perlahan berjalan maju, aura iblis jahat, yang pernah menembus langit, sebenarnya didorong kembali. Tampaknya seluruh pesawat menolaknya, tubuh asli Kaisar Imo juga dipaksa untuk mundur. Bahkan, dia terlihat agak sedih ketika dia ditekan oleh aura itu. Dimensi ini, akhirnya dimensi master muncul, Kaisar Imo mengepalkan giginya. Sementara itu, kemarahan dan ketidakpuasan di matanya tampaknya telah mengikis pikiran logisnya. Bagaimanapun, dia telah membayar harga yang sangat mahal dan bahkan dimeteraikan oleh lambang simbol selama bertahun-tahun. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa Lindung akhirnya akan mendapat manfaat dan menjadi dimensi master dimensi ini? Dengan ekspresi tegas di wajahnya, Lindung menatap Kaisar Yimo. Selanjutnya. Dia berbalik dan menghadapi celah di antara pesawat. Kemudian, dia mengayunkan tangannya sebelum tirai primal Chaos Light menyapu ke depan. Segera setelah itu, Kaisar Imo terkejut ketika dia menyadari bahwa celah di antara pesawat-pesawat itu sebenarnya sedang diperbaiki secara perlahan. Kemampuan untuk memperbaiki dimensi adalah kekuatan yang dimiliki secara eksklusif oleh dimensi masternya. Mundur, ekspresi di mata Kaisar Imo berubah. Akhirnya, dia melepaskan raungan marah. Setelah itu, pasukan Yimonya mulai melarikan diri setelah mendengar ini. Jelas, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Seperti yang aku katakan, karena kalian telah datang jauh-jauh ke sini, kamu bisa tinggal di sini selamanya. Karena lambang simbol tidak dapat membunuhmu, aku akan melakukannya atas namanya. Petik 2. Lindong berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Sementara itu, kata-katanya dipenuhi dengan otoritas absolut. Bahkan, sepertinya seluruh dunia beresonansi dengannya. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya sebelum primal Chaos Light yang tak berujung menyembur ke depan. Kemudian, itu berubah menjadi janin cahaya yang sangat besar di atas Kaisar imo. Janin yang ringan bahkan terayun-ayun dengan lembut. Namun, setiap kali muncul... Hati setiap makhluk hidup di dunia ini akan melompat juga. Dimensi Janin Ketika Kaisar Imo melihat Janin yang bersinar itu, keserakahan yang lebat dan keterkejutan melintas di matanya. Segera setelah itu, dia mengertakkan gigi, sementara wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Meskipun demikian, ia adalah individu yang menentukan. Karena Lindung telah menjadi dimensi master, dia tahu bahwa dia tidak cocok untuknya. Dengan pemikiran ini dalam pikiran, tubuh Kaisar Yimo melesat ke depan ketika ia berusaha untuk melarikan diri dari celah di antara pesawat sebelum sepenuhnya diperbaiki. Swash. Namun, tubuhnya baru saja bergerak sebelum dia secara mengejutkan menyadari bahwa dunia sedang berputar. Bahkan, ruang di mana dia berada tampaknya telah bergeser. Hanya setelah dia pulih kembali, dia menyadari bahwa dia sudah berada dalam dimensi fetus. Lindong. Biarkan aku pergi. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah menyerang dimensi kamu lagi. Kaisar Imo buru-buru berteriak pada saat ini. Dia akhirnya merasa hidupnya dalam bahaya. Sebenarnya, sensasi yang terancam punah ini adalah sesuatu yang tidak dia alami, bahkan ketika leluhur simbol menyulut reinkarnasinya. Lindong menatapnya dengan dingin untuk berurusan dengan kamu. Aku kehilangan orang yang paling penting dalam hidup aku. Karena itu. Mengusirmu sendirian tidak bisa meredakan amarah di hatiku. Pemurnian dimensi. Kembali ke kekosongan. Suara rendah terdengar dari mulut Lindong. Itu seperti guntur yang tak berujung saat bergema di langit. Segera setelah itu, cahaya tak berujung tiba-tiba muncul dari dalam dimensi fetus. Setelah itu, cahaya itu menyinari tubuh Kaisar Imo Sebelum dia segera mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Akhirnya. Tubuhnya yang besar menyusut dengan cepat, sementara aura iblis yang kental di sekitarnya menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Invasi kamu telah membawa banyak malapetaka ke dunia ini. Sekarang, kamu harus membayar dengan nyawamu. Petik 2, Lindong tiba-tiba mengepalkan tangannya, sebelum dimensi fetus yang sangat besar menyusut dengan cepat. Akhirnya, itu berubah menjadi seukuran telapak tangan sebelum perlahan mendarat di tangan Lindong. Sementara itu, masih mungkin untuk melihat sosok hitam kecil di tengah janin cahaya. Lagi pula, Kaisar Imo memiliki kekuatan hidup yang kokoh dan bahkan dengan kekuatan dimensi fetus. Butuh ratusan tahun untuk sepenuhnya memurnikannya. Namun, Lindong bisa menunggu. Bagaimanapun, mulai hari ini dan seterusnya, tidak mungkin Kaisar Imo bisa kembali. Momok Imo yang telah mendatangkan malapetaka di dunia ini selama ribuan tahun, akhirnya dimusnahkan hari ini. Ketika mereka melihat pemandangan ini, banyak orang yang begitu bersemangat sehingga tubuh mereka mulai bergetar. Perusak, yang pernah menyebabkan mereka tenggelam dalam keputusasaan, akhirnya ditundukkan. Pada saat yang sama, ada kegembiraan yang tak terkendali di wajah kelompok Master death Life. Bagaimanapun, mereka telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Kami tidak akan pernah melupakan bagaimana leluhur Marsial menyelamatkan dunia. Kelahiran kembali setelah putus asa menyebabkan banyak orang menjadi sangat bersemangat sehingga air mata panas membanjiri mata mereka. Faktanya, banyak orang yang gemetaran ketika mereka berlutut. Sementara itu, suara-suara gembira dan bersyukur berkumpul bersama sebelum mereka bergema di seluruh dunia. Lindung menatap tanah, yang ditutupi dengan bekas luka. Kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya dan mendengar suara-suara hormat yang bergemuruh di langit. Selanjutnya, dia menoleh dan melihat celah di antara pesawat, yang perlahan membaik. Sementara itu, tampak seolah-olah ada sosok cantik dengan senyum hangat perlahan menghilang di tempat itu. Lindung mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi dengan tekad yang tak tergoyahkan saat dia berkata, Aku telah memenuhi janjimu dengan lambang simbol. Selanjutnya, saatnya bagi aku untuk memenuhi janji aku kepada kamu. Petik 2, terlepas dari di mana kamu berada, aku pasti akan membawa kamu kembali. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.